seramonic Blink 500 oke okay. di sini kita memakai seramonic Blink 500 uh, ada satu transmitter dan satu receiver kemudian di sini kita juga ada kabelnya ya kabel untuk nyambung dari kamera ke receivernya oke okay. uh, langsung saja kita belajar di sini kita menggunakan kamera G85 teman-teman, K -teman. Lumix G85 Karena di sini sudah tersedia uh, potnya untuk mic Pot untuk micnya sudah ada uh, sini ya, ini pot untuk mic dan ada handset juga uh, Di sini kita sudah sedia kabelnya nah kabel ini ada dua tipe teman-teman jika kabelnya ini kebalik maka maka tidak akan masuk audionya nanti nah di sini ada yang untuk mixer monok di sini ada tulisannya mixer monoknya nah ini klik. ada tulisannya seremonik ini maka ditanjakan ke receiver-nya. kalau di sini ada tulisannya two eos nah eos ini itu ditancapkan ke potnya kamera jika kamera jika hp maka dimasukkan ke hp oke okay. langsung saja kita masukkan untuk yang pot yang two eos kita masukkan ke kamera uh, ingat ya masukkan ke mic bukan ke headset ya masukkan ke mic masukkan ke potnya mic ini oke okay kita colokin robotnya mic kemudian pastikan ini yang receiver ada tulisannya blink 500 receiver di sini ada colokannya line out oke okay, ada colokan line out kita tancapkan seperti ini oke okay, teman-teman kalau pakai uh, monik, jangan lupa untuk dihidupkan ya. Jika receivernya mati, mata ya nggak bisa bunyi. sama besok-besok, nggak ya, bisa bunyi. Salah anak saya, anak salah saya, apa? Anak salah, anak saya salah apa? Oke, oke. Okay. Okay. Setelah hidup, kemudian ini untuk transmitternya bisa dihidupkan juga caranya sama ditahan tombolnya satu dua dua detian akan nyala seperti ini kemudian ini dikasih ke yang mau bicara oke okay, di sini uh, tak pakai oke okay, kemudian jangan lupa untuk menyalakan kameranya ya teman teman jangan lupa untuk menyalakan kameranya kita nyalakan kameranya Oke, okay, di sini sudah nyala. Oke, okay, uh, terus uh, di sini ada indikator suara. Ada indikator suara. Coba dilihat. Hmm, cek, cek. Nah, itu ada indikator suara. Lihat, nggak? ya? Cek-cek. Cek-cek. cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek cek satu nah, di bawah sini ada indikator suara ini tandanya sudah masuk tandanya sudah masuk maka seperti itu tampilannya jika enggak uh, masuk ada beberapa penyebabnya salah satunya ada di pengaturannya kita tekan menu uh, kemudian pilih yang video ini kemudian pilih yang special mic ketika ini di stereo maka nggak aktif ini nggak jalan dong ininya nah, ini nggak jalan di sininya nggak jalan sama sekali ketika kita atur special micnya lens auto maka cek cek nggak jalan juga ketika kita pakai kesot kan kita cek cek cek satu tiga masuk kelihatan satu tiga masuk masuk masuk masuk ya cek cek cek masuk ya kelihatannya ya jadi seperti itu teman teman jika nggak masuk silakan cek di kabelnya kemungkinan terbalik atau kurang nancap dan kemudian cek juga di pengaturannya Oke, okay. uh, itu saja teman-teman Jika teman-teman pengen beli secara ini cukup murah Harganya barunya Rp 2 juta tiga Untuk bekas bisa lihat-lihat ke store kami Atau di marketplace kami di Indonesia kamera Ada di Shopee, ada di Tokopedia Atau di grup Facebook kita Oke teman-teman, uh, jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe, komen, dan like Dan jangan lupa share juga apabila video ini bermanfaat Salam sahabat fotografi Indonesia, salam saudara